Seperti yang ada dalam video sebelumnya, bisnis ini adalah bisnis melayani, bisnis memberikan ketenangan. Karena pada dasarnya orang sukses, tidak perlu diajarin lagi caranya nyari duit, tapi dia tahu nggak cara ngejaga duitnya. Karena kebanyakan tingkat kegiatan yang cukup padat, membuat seseorang itu ceroboh. Lupa dengan sesuatu hal yang sangat sederhana. Contoh, salah satu merasa punya uang banyak, maka bilangnya apa? Tidak perlu nabung, saat anak mau kuliah nanti saja Gampang, uang ada Berapa usia saat ini anaknya? 5 tahun, usia kuliah berapa tahun? 18 tahun, berarti masih ada waktu berapa? 13 tahun, yakin 13 tahun Usahanya akan terus berjalan seperti saat ini Bisa naik? Yes, Alhamdulillah bisa turun Kemudian pada saat orang Menjalankan kegiatan kesuksesannya Biasanya, umumnya, dan rekan-rekan juga Semua tahu dan Sekitar sepakat, kita pasti kurang menjaga pola kehidupan kita Kesehatan kurang, teratur dalam istirahat, tidur pasti kurang makan tidak teratur, terlena dengan kegiatan kita, menikmati kesuksesan kita yang katanya menurut kita sukses, tapi apa yang dikorbankan waktu dengan keluarga sangat jarang, bahkan untuk melakukan kegiatan hobi sendiri bisa lupa, umumnya seperti itu ya itulah kehidupan karena kehidupan adalah pilihan dan pilihan saya dan saya mengajak teman-teman untuk berbisnis di bidang ini Pilihan kita adalah melayani orang sukses, semuanya. Apa yang kita layani pertama adalah kesehatannya, yang kedua adalah asetnya, yang ketiga apa? Badan. Yang keempat, proteksi jiwa. Memang usia tidak ada yang bisa memperpanjang atau memperpendek. Memang betul, usia tidak ada yang tahu hari ini, kapan, besok, karena itu adalah hak. Hak yang Tuhan berikan terhadap kita, setiap makhluk yang bernyawa pasti meninggal dunia. Tapi pada saat itu terjadi, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sukses, belum sukses, lagi sukses Meninggal adalah sesuatu yang pasti Tapi yang ditinggalkan harus hidup Bagaimana menjamin yang hidup supaya tetap hidup Pengalaman saya bertemu dengan beberapa para pengusaha punya pola pikir yang sangat sederhana Saya setuju kenapa kita harus menabung kalau punya uang di rekening cukup banyak Kenapa kita harus memiliki proteksi Kalau proteksi itu ujung-ujungnya adalah pengkaveran atau protection berupa e, fasilitas cover pembayaran Kalau uang banyak Iya, betul Setuju saya Tapi apakah risiko itu akan terjadi besok? Tidak ada yang tahu Oleh karena itu prudensial syariah Membentuk ya sebuah produk yang menganut konsep syariah Sehingga saat seseorang yang mengambil Proteksi jiwa, dia menabung 10 tahun Dan masa proteksi selama 20 tahun Jika dia ternyata panjang umur Selesai kontrak, maka uang akan dikembalikan 100% Masalahnya di mana? Pendidikan, kontrak lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, berapa 10 tahun, 13 tahun Tinggal silahkan dipilih Ada orang tua, ataupun tidak ada orang tua Orang tua sehat, ataupun orang tua dalam posisi sedang sakit, pada saat anak membutuhkan biaya kuliah, maka prudensial akan keluarkan sesuai dengan kontrak. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah terlalu lama pengaruh isu-isu tentang buruknya asuransi, jebakan asuransi, asuransi penipulah lah apalah, apalah, apalah. Wajar. Seseorang, karena ini adalah dunia, orang kecewa pasti akan berbicara yang berbeda. Itu sangat wajar, sangat lumrah. Tapi pertanyaannya adalah selalu kembalikan Sebenarnya dari awal paham gak sih nih? Polis asuransi itu paham 99% nasabah yang saya temui Kemudian dia komplain terkait masalah soal pengklaimannya yang tidak sesuai yang Tidak memahamin dari awal polis tersebut Tim kami Prudensial Syariah memastikan seluruh nasabah Punya waktu 14 hari Bu, Pak, ayo baca bersama polisnya Khawatir ada sesuatu yang salah dalam penyampaian di awal Simple kok. Konteksnya sama seperti kita dari luar kota sewa apartemen setahun di Jakarta. Dipakai tidak dipakai, karena konsep kita adalah sewa, maka tidak bisa kita miliki. Tapi ada juga yang sewa kepemilikan. Kita sewa dengan kontrak selama. Jadi kalau kita menyewa sebuah apartemen 10 tahun, maka... Akan ada nilai cashback buat kita Selama jangan terlambat dan jangan telat Dipakai tidak dipakai Apartemen akan menjadi milik kita Jika kita menyewa apartemen tersebut Dalam dunia ini seperti ini ada Kemudian ada dalam lingkungan KRTN Masing-masing warga per Memberikan iuran retribusi terhadap pengurus Anggap saja rp ribu rupiah 20000 buat keamanan 10.000 ribu buat sampah 20 ribu buat dana sosial Dana sosial disimpan, direkening Oleh pengurus RT Jika ada orang meninggal dunia dalam warganya Maka terjadilah santunan sebesar satu juta rupiah Tolong menolong Apa salah? Tidak Jadi ini adalah konsep yang bisa kita tem Jika kita terang benderang. Memang sulit merubah paradigma Seseorang yang sudah buruk terhadap asuransi. Sangat sulit Tapi jika tidak memiliki asuransi Dan pada saat itu dia mampu Kemudian, suatu ketika dia membutuhkan, maka jangan salahkan dan jangan menyesal. Asuransi adalah sebuah layanan fasilitas yang setiap orang harusnya bisa menggunakan, sama seperti halnya internet. Jangan mau internet haram, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada itu. Kenyataannya, jika sesuatu digunakan dengan cara yang salah, maka bisa salah, bisa haram. Jika sesuatu digunakan dengan cara yang benar, maka bisa jadi benar. Salah satunya video ini. Menjadi sesuatu yang insya Allah menjadi membawa keberkahan buat kita semua. Saya sekali lagi mengajak rekan-rekan semua, ayo kita bangun tim di seluruh Indonesia. Setiap orang dari Anda semua hanya cukup memiliki tim minimal lima orang saja per wilayah. Saya akan memberikan informasi lebih lanjutnya dalam sesi training, bagaimana lima orang itu dipimpin oleh satu orang, jadi enam orang. Bisa membangun sebuah konsep bisnis yang sangat luar biasa Pertama, membantu orang Memberikan ketenangan untuk orang-orang Yang saat ini sedang sukses Mereka sukses Jangan buat mereka tidak sukses Sekalipun terjadi risiko terhadap diri dia Minimal orang keluarganya tidak Jampak dari sebuah risiko itu tinggi Dua tahun pandemi ini menjadi pelajaran Orang yang punya tabungan cukup besar pun pada saat dihajar oleh pandemi Pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran terus Ditambah sakit Apa yang terjadi? Habis? yes. Banyak orang yang punya harta Kemudian habis dikarenakan sakit kritis Ada yang sakit stroke, sakit jantung Berobat terus, berobat terus, berobat Sehingga waktu dia yang efektif untuk menghasilkan Waktunya dihabiskan untuk melakukan pengobatan Sedangkan usahanya terganggu tapi berbeda hal jika dia memiliki yang namanya proteksi asuransi. Dia sakit, biaya rumah sakit dibayarin. Dia tidak bekerja karena sakit, maka ada pengganti satu juta rupiah per hari. Satu juta rupiah per hari untuk yang memiliki polis proteksi kesehatan. Jadi, banyak sekali luar biasa dalam bisnis ini, hanya, hanya sedikit banyak orang yang mau mempelajari mendalami. Kebanyakan orang ya hanya menjadi sampingan. 2021 ini saya buktikan saya buktikan alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi saya kurang puas. Jika saya tidak membuka melebarkan sayap ke seluruh wilayah Indonesia. Saya mengenal teman-teman, teman-teman mengenal saya. Kita sama-sama menjalankan bisnis yang cukup ngetren pada saat itu. Ya. Dan ini ada bisnis lama yang seharusnya bisa ngetrend di masa pandemi maupun pasca pandemi Semua orang tersadar, semua orang paham Ternyata uang sebanyak apapun di rekening Kalau nggak ada yang masuk lagi, tapi keluar terus berbahaya Maka ini adalah bisnis yang terbaik untuk kita saat ini Jika yang setuju dengan saya, segera hubungi saya Segera hubungi saya karena kita akan membentuk sebuah kesuksesan pencapaian 2021 Sehingga 2022 kita sudah berjalan dengan baik Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan Ada pun yang belum tersampaikan atau ada yang belum dipahami Nanti saya lanjutkan lebih lanjut dalam sesi lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Know that the ride or die. I keep boys by my side. OT boy. The we hustle, but the night we. OT boy. Know that the ride or die. I I'm an OT boy. Know that the ride or die.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 Ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. O.T. Oh, Boy. Baby we hustle, but the night ain't. O.T. Oh, Boy. Know that the ride or die. Yeah.